jadi kita harus begitu, harus kita toat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat, kita toat, tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut, pengeh ronko hitler, nak salah sidik dek nyikso, nak salah sidik nedang nendang itu kita ada maksiat itu bukan karena takut Tuhan, dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet itu ndak kita menghormati Tuhan, sebagai posisi itu Tuhan, jadi kita takwa krono menghormati posisinya, Pengiran bukan karena kita takut pengiran kecangkeman. Seneng aja kalau KPK sidik-sidik diaau, audi. nggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngerdani posisi pengiran. Kalau wabuhal, sumpah saya itu bayangkan andekan nyolong atau wazino. Andekan itu sih tak beda ini buatan bisani zino atau nyolong. Kalau nubuti terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. An-anziah halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau sama maksiat. Kemudian, di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi, kalau menurut aku, nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu, Bang. Kalau nuang, nggak pake ngeluh. Tau ya, apa yang maksiat ini? Tahu, dia ini namanya sebelum enggak? Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.